Kamera action. Adi, jangan lupa. <tuk> jangan lupa, Kabar fishing, kita pindah spot ya. Tadi spot di sana tadi diu pokopuk sama Nana ya, bisa dia mandi gitu. Kita ya. pindah spot di spot water yang awal kita mancing ini ya di sini masih ini sama saya. Anak -anak Kabar fishing, apakah uh, hari ini dapat uh, strike nya, dapat tarikannya ya dapat fishing ya. tadi ada tarikan sedikit ya tinggal kepala deh, kita main pinggiran dua, kita main slip slip dua. makan tuh, tuh, tuh. di dipegumin lili coba fishing. Oke. Okay. Umpisnya aja. Hmm. Nah. aja tipis. Ambil tempatnya dia, itu, disitu, di Gil. Itu. itu di situ di motor. ah, Umpan panjang, k. Umpan itu, umpan itu jangkrik itu dia. pising oke okay, sobat pising kita pasang lagi tuh olah ini geser-geser lagi tuh, ayo lahap kau Ukau, ala ilah ilaulawater. <tuh> oh. <tuh> Hahaha, ikan wader rupanya. Oh, di situ sarangnya tuh dahakil, kan wadernya tuh. Oh, ada berapa jari di akil? Satu jari, cantik lagi. Oke, okay, buka. Laki mancingnya, nah, tengok aja ya, cara mancingnya gimana. Nah, masih ada umpanya kan? Hmm, Sarang wader, rupanya itu. ayo yeah. Okay guys gitu okay. saya mancing tak dapat guys <laughs> enggak ya. pula nah, usu. cuma bising akhirnya hari ini si akil mancing gak dapat dapat dapat satu ekor ini namanya kanwader sebesar mana deh akil kanwadernya sebesar <tuh> Disupport ikan wader, ikan, ikan wadernya makanya nge makannya ya? Nah, hai, oh no, no, no, no. Pasang, pasang, pasang lah. kasih tahu gimana caranya masang umpan jangkrik. Coba kasih tahu. mana guys? mana jangkriknya? Hmm. terus? yang di yang ditancap mana dulu? pantat atau kepala? Pantat. Pantai Janger. Iya. Yang mana coba kasih tahu dulu. Gini guys. Hmm. Ah, terus. Oh, dari Pantat. Ah, enggak, enggak di Jambi-Jambi dulu. <tell noise> ah, dari. Ya kita saksikan sobat pising apakah dapat hmm, tuh apakah dapat ikannya dengan cara memasang umpan jangkrik dari ekor belum aja dimakan masa diangkat-angkat terus belum tahu. belum tahu gimana tuh sangkutan kan hmm. nah, udah lah kenceng lah kenceng Terima <laughs> kasih. dapet pandangan 5 ndak,"��ar", ula, ndak!" terus pingyakil," fazaa eh. 105packular dan arabayana memaingkini calvesy, RESOOT prongaman pelan-pelan untuk penggelam lagi hello Thank you. Thank you.